Baru saja putus Tak perlu kau bingung Terlalu lama Lebih baik Kita terus maju Kafe mimpi yang baru oh, oh, oh. Punya pacar Kali, Harus kaya. lebih baik Punya pacar Kali. Harus lebih keren Tapi keren gak cukup Yang paling penting Kita harus bahagia Salah hati Jangan sampai mengulang cerita Salah pilih kekasih oh, oh. Punya pacar harus lebih baik Punya pacar harus lebih keras Tapi keren dah cukup Yang paling penting kita harus bahagia Hati, hati kalau masalah hati Masalah hati Jangan sampai mengulang cerita Salah pilih kekasih oh, Punya pacar harus lebih baik Punya pacar harus lebih keren Tapi keren gak cukup Yang paling penting kita harus beragia Kamu kamu, kamu kamu harus bahagia, kamu kamu harus bahagia, kamu kamu harus bahagia, oh oh oh oh oh oh oh, oh. oh, oh. Kita harus